Hei, guys, balik lagi di book. No, nih, aduh, gak ada orang apa-apa ya, apa -apa. guys. Jadi, hari ini kita mau ke rumah, hmm. mau ngapain kita saja? Mau, mau ngeliat ngapain. orang konstruksi. Ah, aduh, sih ada, ada, ada. Secara Ada, ada, ada. Kita mau nunjukin lagi apa? Pasang solar panel, alias ya. surya panel, panel surya. Cek, cek, cek. cek, kita mau tunjukin asli banget. Ini ya, asik banget, bakalan jadi teknologi terbaru. Aduh, gelap aduh. lagi. Ini teknologinya, teknologi terbarukan, dan gua harap ini bisa menginspirasi banyak orang, ya guys. Ayo, let's go! let's go foto, oh, keren hai, keren keren keren ngeri. <laughs> <laughs> ya udah, bye bye Senang. bye Senang. Senang. Senang. Senang. 15 meter hati-hati saja cowok, wow, Wah, bagus banget ya aku sekarang ada di atas lovenya rumahnya gede kan? tinggi banget ya ya gini loh Hungry ya kalau lihat dari sini hi, hi, hi, hi. hai semuanya sekarang aku ada di mana? aku ada di di atas rumahnya itu berarti rumah apa ya? ini lovenya ini solar panel Bagus kan? Eh, teman-teman, benar-benar kepo banget ini berapa kan? Ya, harganya Pi Ya, oh, sebenarnya ada rahasia dong Tapi ya, kali ini spesial Jadi aku ajarin kamu berapa harganya Ya? Oke, okay. ini 400 juta Ah Mahal banget ya Tapi, ya Panerinya benar-benar hebat banget Okay guys, mau lihat kan? Okay, you! Panerinya berapa you? Okay, hitung bersama aku ya Okay Satu, dua, tiga, empat Lima, enam Tujuh, dua, empat, sembilan Oh, cerah banget Okay, lanjut Ke sini ah Hihihi, datang ke sini oh kayak gini lo ngurik kan ya oke okay. hitung lagi satu juta bukan <laughs> 1 2 3 4 5 6 1 8 9 1 2 3 4 5 6 1 8 9 jadi 18 ya eh ada antena juga ya sebelumnya dia udah bikin ini ya bagus banget kan luhunya gini wah cerah banget ya hari ini bagus ya oke okay. aku turun ya oh lucu banget oh. gila keren keren keren keren gila sampai keluar kayak gini guys tangganya eh kerja mereka 連携から自立に変わりますから事実に変わり 10 なるほど。Wi-Fi ルート。なるほど。はい。<笑> 0.3。面白い。未来データなるほど。こういうのこう、この節お暇じゃ 0.2 ぐらいなんです 見ていくとなってたらやっぱりあの、あの、180にして <gitu> Dari mana kamu siaco? <gitu> itu itu ekokyuton namanya. Tahu nggak gunanya apa? Apa buat apa? Buat bikin air panas. Air panas? Iya. Pakai pakai listrik. Jadi diarahunya ada banyak air? Air. Ya? Ada isinya 40 liter nggak kan? <coughs> salah. Bisa buat mandi kamu? Aku bisa masuk ya. Aku kan 163 cm. Tapi ini dua meteran tingginya? Beratnya 90 kg kilo. Super. Tuh lihat ada kompresornya juga itu. Mitsubishi Jadi, kamu enggak di ini kan ya, nggak dibayar biaya ya. <laughs> keren ya. Luas banget keren, loh, ini gede, gede banget loh ini. Dia dia, dia sini. Yang kecil ini, yang AC, kan? ini AC, ini Tapi itu? Itu kecil banget. Kecil banget. Satu Ayah setengah lagi. kalinya. Nah, Tuh, tingginya? Tingginya hampir delapan puluh senti. Tinggi, tinggal. Ini jam berapa sampai? Jam berapa? Jam satu. Jam 1? Sampai satu? jam 6 Apa itu? Itu kerjanya dari jam 1 hmm. sampai jam 6 Oh, kerja jam enam ya. ya Kerja lembur, nggak lembur sih Kenapa? Karena listrik di Jepang itu jam 1 sampai jam 6 itu lebih murah uh -huh. Sedangkan di sini, uh -huh. ini emang buat bikin air panas kan? Uh -huh. Ini bukan 40 liter guys, 460 liter Oh. Dan mesinnya bisa otomatis Kenapa? <susur> karena dia tahu berapa dia bisa baca data, kira-kira ini orang satu minggu atau satu hari pakai ayatnya berapa banyak, nanti dia bakalan ngeset sendiri ini pintar gak, banget ya? Usah maksimal, gak usah maksimalin 460 liter, cukup oh. misalnya 100 liter cukup gitu oh gitu Ayo, masuk ini harus dibalikin guys supaya nggak ada orang masuk nanti jadi kecelakaan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan guys hmm ini aturan di jepang guys emang harus begini oke, okay, itu dia guys, kelar ini besok bakalan dibongkar guys sampai jumpa sampai jumpa asiba. konstruksinya udah kelar ya guys, itu dia konstruksi konstruksi buat ini solar panel atau panel surya yang udah kelar akhirnya dan itu tadi kaki-kakinya udah bakalan dibongkar besok bakal dibongkar dan karena gua sama Syacu ada schedule lain jadi nggak bisa ke sini nggak bisa nunjukin cara mereka masang kaki-kakinya masang besi-besi itulah kalau orang Indonesia pakai kayu kalau nggak bambu gitu kan kecuali konstruksi yang gede-gede baru pakai besi ya sampai sini dulu guys itu pertunjukan buat solar panelnya kita udah kelar bye, bye bye Iya <laughs> <laughs> guys, itu dia tadi gimana vlognya, gimana saya coba mau naik ke atas. Gimana? Bagus banget kan? Hah? Dia takut, tapi Hah? aku ada berani, jadi yeah, bisa, bisa lihat semua. Itu ya, teman-teman juga kan? Ya teman-teman udah lihat lah itu vlognya gimana sama gue juga jadi penonton tadi di situ, <laughs> karena gue udah coba naik ke atas kan sampai ya 13 meteran, tapi ngeri. Karena sampai di atas atap itu lebih dari 15 meter, guys. Takut gue, gue baru nikah, Cuk? <laughs> baru cik. nikah. Iyalah, baru nikah. Masih pengen yang asik-asik, yang enak-enak lah ya. dan nah, teman-teman udah lihat hmm. kan Berapa? suara panelnya di atas. Ada 9, eh 18 lembar. Itu ukurannya nggak tau lah, berapa kali berapa senti gitu, pokoknya. 19 lembar. Hati-hati. Eh, bukan deh. Ada mobil itu ukuran solar panelnya nggak tahu berapa kali berapa ya? sekarang nggak ukuran tahu. besarnya. pokoknya lupa, itu lupa. solar panelnya dari salesnya katanya kata salesnya itu solar panel yang terbaru keluaran paling baru 2020 paling bagus paling efisien efektif itu ada 18 lembar dan harganya habis kurang lebih di rupiah ya 550 jutaan kan? Mm -hmm. di 4 juta yen itu udah termasuk ongkos pasang dan lain-lain semuanya lah udah terima beres pokoknya dan udah lihat kan ada panelnya jadi kita bisa lihat gimana iya berhasil ini. berapa berhasil energinya gitu energinya berapa persen yang dipakai berapa banyak gitu bye bye seco. sini dong jangan ke sana sini sini dong awas Hmm, balik lagi kita hmm. emang kita ini adalah pasangan Pasanggang. jadi harus selalu bersama bersama <laughs> aduh Ay. ya guys itu kita termasuk apa itu buat masak air panas juga sih itu mesinnya nyiak itu mesinnya benar-benar bagus banget karena dia bisa ngebaca pemakaian sehari-hari kita berapa jadi liter banget. gitu jadi berapa yang harus dimasak supaya ef efisiensi sama efektivitasnya lebih bagus gitu Secoh ya gitu ya nah, gitu kita benar-benar asik banget apa ya uh, seru banget gitu bahagia gitu <laughs> <laughs> ya nanti kapan-kapan kita bikin vlog yang lebih detail lagi tentang itu kalau banyak teman-teman yang masih penasaran komen aja di bawah Komennya saja ya? Komennya ya, di Comment. sini ya. Ah, ah, ah. Ya sampai sini dulu vlog kita kali ini guys. Thanks for watching yes. and always be smart.